Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Indonesia Kamera Bersama saya Aisyah sini saya akan membahas tentang Apa itu EOS dan DSLR Pada kamera canon Sebelum itu jangan lupa kalian subscribe Like dan komen Channel Indonesia Kamera Dan share juga ke teman-teman kalian Oke gak usah lama-lama Langsung aja kita bahas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 yang apa ya, kayak menginisialkan kalau kamera itu autofocus jadi bukan bukan seperti DSLR, tapi dia cuman nama brandnya aja, tambahan di brandnya aja cuman nama marketingnya Canon aja makanya kenapa di setiap kamera DSLR itu ada tulisannya EOS atau kamera mirrorless juga ada EOS, ada EOS M atau EOS M10 gitu ya jadi itu bukan ada unsur, bukan ada seperti, bukan seperti fitur tambahan tapi itu cuma nama marketingnya aja yang autofocus gitu kemudian yang DSLR, jadi DSLR itu kepanjangan dari digital single lens reflect jadi DSLR itu kamera yang mirrornya itu langsung ke arah viewfinder jadi bukan yang tanpa ada mirrornya kalau yang mirrorless itu kan dia nggak ada mirrornya jadi kalau DSLR itu dia langsung mengarah ke viewfinder makanya kenapa kamera DSLR itu ada mirrornya mirrornya itu bukan yang datar seperti ini ya tapi dia itu menghadap ke atas jadi dia seperti, jadi dia kayak miring gitu nanti akan kita tampilkan gimana um, mirrornya di kamera DSLR sama di mirrorless itu gimana sih tampilan sensornya dan kamera DSLR juga dia itu berbobot bobotnya itu lebih besar dan dia lebih besar juga bodinya untuk beratnya lebih be lebih berat juga daripada kamera mirrorless dan kamera DSLR yang Canon itu ada yang Canon 700D ada yang kamera Canon 600D banyak banget kalau di brand Canon di brand Nikon juga ada kalau Sony itu atau Fuji dia lebih banyak mirrorless nya jadi kalau Canon itu emang brandnya lebih banyak yang DSLR tapi nggak banyak tapi enggak sedikit juga yang mirrorless kemudian di Canon juga ada yang full frame nanti akan kita bahas lebih lanjut kamera full frame itu seperti apa dan kamera mirrorless itu seperti apa di video sebelumnya juga udah ada kamera mirrorless itu yang kayak gimana tapi biar lebih jelas nanti akan kita jelaskan satu persatu kamera mirrorless, kamera full frame itu seperti apa dan bedanya full frame sama DSLR itu apa oke, okay? untuk kamera DSLR fiturnya itu lebih banyak dari kamera mirrorless jadi fitur-fitur tambahannya dan kameranya itu lebih digital di sini kalian bisa lihat kamera DSLR disini ada tulisannya ES700D jadi ES itu kameranya udah autofocus kemudian yang bisa kalian lihat autofocus itu gimana oke jadi disini kelihatan ya tampilannya di kamera DSLR itu gimana di sini kalian bisa kelihatan ini ada mirror tuh dia ini menghadap ke atas ini menghadap ke view fingernya nya nah kalau seperti ini kelihatan jelas ya ini ada mirnya dia menghadap ke atas nah viewfinder-nya kan di sini Viewfinder-nya kan di sini ini kan viewfinder-nya. jadi mirnya ini menghadap ke atas gini kalau kalian bisa lihat ya dia menghadap ke atas gini ini um, kalau barang air tuh dia ada nih kayak gini um, mohon maaf dia ada mirnya kemudian yang bisa menandakan dia air um, itu autofocus atau enggak Autofocus itu bisa dilihat dari ini. Dia ada mount, mount, mount logam yang gold ini. Jadi, kalau yang bisa menandakan autofocus itu di sini, dia kan ada kayak mountnya Nah, kelihatan ya, ini ada mountnya warna gold itu. Dia autofocus, kalau yang nggak autofocus itu nggak ada. Nah, kalau lensa autofocus juga di sini ada. Ada mountnya gini yang mas, oke. Okay, jadi, untuk lensa manual di sini, kita ada 7 artisan ya, biar kalian tahu kalau yang manual itu kayak gimana. Yang manual itu dia nggak ada mount legamnya, kalau misalnya di sini ya, dia nggak ada mount legamnya. Jadi, dia cuma ada, um, apa ya, ada di cuma ada ini aja yang bisa langsung dipasang ke ke kameranya tapi dia nggak ada mulegamnya mulegam Menglegang itu buat autofokusnya jadi kalau nggak ada nggak bisa nggak bisa autofocus karena dia emang di setting lensa manual kemudian kalian bisa bedain di sini ini yang autofocus ini yang manual. Jadi kalau yang manual itu dia nggak ada mahlagannya seperti ini ya. Kalian bisa lihat ya. Dan dia enggak ada switch tombolnya juga. Ya langsung uh, ngaturnya langsung di lensanya. Dan untuk ini yang atas ini itu untuk fokusnya, kemudian yang bawah ini untuk diafragmanya. Untuk mengatur diafragma. Jadi dia sama kayak lensanya Sony 7 Artisan 351,2 dan langsung aja lanjut kita bahas tentang DSLR. Jadi kamera DSLR ini banyak banget fitur-fitur tambahannya yang bisa mendukung kalian untuk uh, melakukan sesi pemotretan dan memudahkan kalian juga. Yang pertama ada yang sudah ada Wi-Fi-nya, kemudian ada yang sudah touchscreen ada yang kamera DSLR ini dia itu um, apa ya nah kamera DSLR itu biasanya sudah dilengkapi dengan white balance ya udah ada white balance nya jadi kalian bisa ngatur juga di sini kalau mau pakai auto white balance atau kalian mau pakai yang udah ada setting pilihannya dari kameranya atau kalian mau setting sendiri bisa banget. Dan biasanya tuh udah ada kayak picture style atau apa ya, seperti fitur tambahan, fitur tambahannya di DSLR. Dan dia bisa dipakai untuk mic eksternal atau flash eksternal juga. Kemudian bisa pakai untuk HDMI juga biasanya. Jadi kalau HDMI itu bisa di, bisa kalian pakai untuk sambungin ke laptop kalian atau komputer kalian ya kemudian untuk micnya udah bisa pakai mic eksternal dan bisa pakai kalian bisa pindah filenya langsung dari kamera ke laptop atau ke HP kalau ke HP kalian bisa pakai adapternya USB ke micro kemudian di DSLR kamera DSLR itu bodinya juga gede dan kelihatan gagah juga kalian bisa lihat ya tampangnya seperti apa 700d apalagi kalau kita pasangin ini gensanya. dan kalau DSLR ini biasanya um, dipakai sama para fotografer yang emang uh, dia tuh suka yang dia yang suka kameranya itu gede-gede gitu apalagi kalau kamera full frame dia lebih gagah dia lebih gagah lagi daripada ini dan liatnya itu kayak seru banget mungkin ada istilah kalau gearnya nggak kelihatan wah mungkin kelihatan kurang mewah tapi nggak seperti itu juga karena gear kalian itu tergantung skill kalian juga jadi meskipun kamera kalian itu DSLR atau kamera kalian itu mirrorless itu nggak ada bedanya sih itu semua tergantung dengan pribadi masing-masing ya jadi tergantung dengan kebutuhan kalian kalau DSLR ini fitur-fiturnya lebih lengkap daripada mirrorless seperti itu ya dan biasanya tuh ada batasan batasan-batasannya atau ada kelebihan kelebihannya masing-masing kalau ini kan dia nggak terlalu berat juga Oke okay, teman-teman jadi seperti itu tadi untuk penjelasan dari EOS atau DSLR Jadi buat kalian yang mau beli kamera DSLR atau mirrorless Kalian nggak usah bingung Kalian bisa kenali dulu kamera DSLR itu seperti apa Dan EOS itu apa sih? Dan yang sudah saya jelaskan tadi EOS itu cuman um, nama marketingannya Canon Yang artinya itu autofocus Jadi kameranya itu udah autofocus Tandanya autofocus atau enggak Itu dari mount logamnya Atau iya dari mountnya Mount yang gold itu di body camera Atau di langsung Kemudian kalau kalian Kebutuhannya DSLR itu Kelihatan gagal juga bisa fiturnya lebih lengkap Juga iya kemudian um, Lebih canggih juga iya Jadi teknologinya tuh lebih canggih Daripada yang mirrorless Jadi kalau kamera DSLR itu dia bisa dipakai Untuk live juga dan kalau mirrorless kadang ada yang bisa ada yang enggak ya. Kalau yang Lumix itu dia sambil DSLR sama mirrorless itu dia bisa dipakai untuk live. Dan kalau untuk bisa ke live kebanyakan sih bisa kamera DSLR. Tergantung juga kalau dia yang terbaru ya bisa kalau yang agak lama ya mungkin kurang bisa port HDMI-nya tuh enggak ada. Oke teman-teman, jadi seperti itu tadi. Semoga bisa membantu kalian ya. Jangan sungkan-sungkan untuk mengajukan pertanyaan. Kalian bisa komen aja di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini ke teman kalian kalau kalian butuh. Oke. Okay. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah subscribe juga. Saya Aisyah, pemerintah under salam sahabat fotografi-videografi Indonesia, salam saudara, bye! -bye.